Soal UTS nomor satu. Sebuah bola pejal digelindingkan dengan gaya 50 newton. Diameter bola pejal ini bernilai 20 cm dan masanya 3 kg. Berapakah percepatan tangensial dari bola tersebut? Berapa energi kinetik rotasinya? Berapakah energi kinetik totalnya dan berapa besar momen inersia dari bola tersebut Nomor 2, sebuah beban bernilai 10 kg digantung pada bidang yang membentuk 37 derajat masing-masing Jikalau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat Berapakah tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua dari sistem ini? Dan selanjutnya adalah soal tentang percobaan Perhatikan data tentang pegas berikut ini Dan silakan Anda mengerjakan pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang tersedia